Kon gak mengelola informasi Ini barusan ada penelitian Dari Oxford University Bahwa Indonesia termasuk ranking Tertinggi Di dalam Fakta bahwa kekuasaan Atau rezim ini memanfaatkan Berita untuk dimanipulasi Jadi huaknya itu asalnya dari kekuasaan sendiri Ya, Ini tak terus no? Mulai gelo tinggal Makan saran saya tidak ngurusin itu kan Royo ya, aku kan duit Twitter, WA lo kan duit aku, masa gak tadi pelajaran awakmu apa mana Instagram apa mana, aku Instagram followerku ku, mirail, tambah kirim kiriman foto ya real, ya. eh, eh, eh, foto eh, sumber eh, eh, aku selalu dikirimi eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, gak apa, apa tapi ya, Anda tahu saya tidak punya medsos, saya tidak memakai itu semua. Handphone ku ini paling kontak persengga paling wong 20, bojoku, anakku, ki wong arek progres kayak kancing Pol. Kayak kancing aja hanya dua 3 orang yang saya punya kontaknya, gitu loh. Jadi saya sangat berhemat. Jadi yang saya sarankan kepada adalah kepada Anda adalah kedaulatan diri Anda. Dalam keadaan apapun saja kon iso urip, menekon, cacing loh lamuk laler iso ya laron iso urip masak kok gak iso urip aja kuwatir karo rezekimu asalkan fal yabudu rabb hadzal bait asal anda mengabdi beribadah kepada tuan rumah Ka'bah sapa iku Allah SWT wa taala yang menjamin kepadamu ad amahu minju kamu akan dihindarkan dari kelaparan wa amanahum min khauf engkau akan dibikin tidak memiliki ketakutan kecuali kepada Allah SWT, jadi aku khawatir mas ya, meskipun aku yang ngerti apa penderitaanmu, kekhawatiranmu tapi itu duduk urusannya Pak Bupati, sana Pak Bupati kok, kok lakoni soal cukai rokok, duduk urusannya belas orang saiki menteri-menteri kayak bisa ngurusiku, presiden gak bisa nahaniku, karena urusan rokok ini urusan internasional ya Nah, yang disebut doluman jauhlah tadi adalah menungsoiku dolim karo konjone dewi. Kan rotoket Bian dijajah tawa ide, wes berang apa? Wes ket Bian dijajah terus. Memang mereka yang jajah kok sampai saya ini terus leran jajah terus taubat Yunu. Gak, gak nongsoing taubat di dunia iki. Kapan jajah? Cuman bingi jajai wes konangan saya ini nggak jajah. Coro lios inggurung konangan languna. Jadi jajahnya Bianiku fisik, teritorial, gitu, tanah. Tanaman, saya ingin jajai lewat sekolahan, sistem ekonomi, cara berpikirmu, ya agamamu. Itu memakai cara berpikir yang mereka pengaruhi sehingga agama membuatmu bertengkar. Betul gak sekarang? Yeah. Saya ingin bertengkar mergugah Sampai-sampai Indonesia anti khilafah. Seolah-olah mereka betul-betul anti Allah. Karena ini jailon fil -ardi, Khalifah, sing gak setuju itu kan tafsirnya HTI terhadap khilafah, tapi yang membuat manusia jadi khalifah itu Allah. Dewi yang gak contoh di khalifah bunuh diri apa? Oh kan gitu, karena yang pak yang bikin konsep khilafah itu Allah. Kamu jangan anti khilafah, cuman... Perwujudan atau aplikasi khilafah itu bisa bermacam-macam. Kalau bagi saya sederhana, Indonesia dengan Pancasila dan UUD 45 serta pemerintahnya itu adalah salah satu bentuk khilafah. Onok menasing kerajaan, onok menasing perurus makmuran, gitu Commonwealth dan seterusnya. Itu juga bentuk khilafah. Dan khilafah itu tergantung negara, karena ketika ayat itu turun turun onok negara. Ojo terus diterjemahkan dari bentuk negara. Waktu ayat itu ada go dongol negor, kerajaan dan komunitas atau tribe. Gitu ya, tribe itu suku-suku yang di, di hutan itu. Jadi waktu itu belum ada negara. Kenapa terus khalifah diidentikan dengan negara? Terus akhirnya Indonesia anti khilafah sebagai bentuk negara. Kudunya bahasanya ojo ngunu. Saya tidak, kami tidak setuju pada tafsir HTI atas konsep khilafah ngunu loh. Tuh khilafah ke orang-orang karena ya, khilafah ke orang-orangnya kok aku nak kepepet, aku lapor ke Argusi Allah lu lo ngerti melok-melok, arik-arik kok ini ngerti ngerti ngerti ngerti lu ngupang Allah Dewi gak ngai Adam, nek gak mergau didatik no khalifah berarti penggawaiannya adalah khilafah khalifah itu subyeknya khilafah pekerjaannya, perilakunya kan gitu ya jadi, aku nyaluk jadi pertanyaan si pertama soal rokok mah ya? Yeah. iya juga ya. Jadi yang penting kan berdaulat. Jadi rokok itu tahu takku ngonkon ngon rokok, tahu tak aku, apa ngelarang kon rokok. apa gunanya kon tadi kon kan gak ruh merokok api tayel kayak Pak Mudriwi. Dan aku mau niru aku, ngon tutu aku kok niru aku. gak, agak, ngon wedus aku kerek kok. Masa orang nak wedus niru kerek. Itu. Malahnya sekarang kalau ada pertanyaan yang tadi belajar tidak pakai guru itu berarti gurunya adalah setan. Iku so apa sih ngomong gue yang ngunduh itu? <tik> Heh, kontrin tak paruh tendase. <tik> Lu guru lah macem-macem. Wong saiki maling ya iso tadi guru kok. Dengan kamu mempelajari kehidupan maling iso jadi pelajaran kayak waqmu setan ya iso jadi guru ya tega Tapi guru kita adalah ketika Allah mengatakan. Alam malam ya Allah mengajarkan kepada manusia apa yang dia belum ketahui. Jadi siapakah guru sejati kita? Allah sendiri. Rasanya ini iku aku gak sah omonganku kape. Nengunocok undang aku Sebab Saya gak punya guru, aku gak tahu sekolah, aku urusan karena pesantren diusir sekolah diusir gak tahu dadi sarjana, iki yang ngono kampus-kampus yang gerdias mengundang aku lu aku tutup sarjana lu, ya tegak maksudku anak forum rektor aku ceramah, lu aku kira rektor ngga sih, apa aku ini ya tega, ya tega, ya jadi orang di dunia memang volumen jauh lah, tidak konsisten mereka jadi intinya mas, ojok khawatir soal ikonusnya, penting kau Opa, terus kerja jangan khawatir dan jangan disangka Indonesia akan tidak selamat sepanjang anda mau berkumpul kayak begini ini menyatakan kepada Allah bahwa kita kompak kita berukhuwah dan kita menomor Allah subhanahu wa taala nanti Allah yang memberi jalannya ini saya kicarakan sejak sejak pasca pilpres ono opoai catatan ono kecelakaan sosial politik ono kecelakaan alam ono bencana apa Sosial, bencana, catatan dari listrik mati sampai ke, kebakaran utama asap semuanya macam macam untuk Papua, di Timur terus catatan dan ditetapkan tanggalnya. Dan ini akan eskalasinya akan terus naik sehingga nanti apa yang anda tanyakan kepada Pak Bupati, sampai pun diladeni area-area itu, duduk, itu du, duduk Presiden Indonesia. Ini Bupati berbuat sebaik-baiknya ditinggal ya, moro-moro ya. Nah, Tidak nah, ditinggal sampe-an. Sampe-an lah yeah. gendeng, nah, iya. Ya, iya. sampai an melon jok di ututi, sampe-an gendeng ku gitu. Situ iku ya rono gak apa-apa, sampe-an tetep begini, ngancani hari-hari anak-anakku butuh-butuh di kabengnya no, ya. Dan beliau tadi sudah menunjukkan program-programnya menurut saya sudah sangat bagus, gitu ya. Bahwa ada perbedaan pendapat, iya misalnya Jombang, Jombang nggak oleh onok mal, itu satu sikap. Monggo gak masalah, investasi dibatasi. Ya, ada kabupaten yang berbeda, monggo tergantung daerahnya, tergantung kondisi masyarakatnya, konservasi ekonomi dan budayanya bagaimana. jadi apakah ada sesuatu yang berbahaya titik ataukah koma? Gula berbahaya bagi sing gula, gak lorok gula ya gak masalah jadi gak iso gula berbahaya, gak iso gula berbahaya, kanggone sembahyang subuh api nek pas menengkuk jam lima ya jadi saat sembahyang subuh, ayo haram karo gendeng ya ya menek sembahyang subuh ya tega babi sing oleh lak mangan. tapi nek kon ngeloni babi lak gak masalah. Cuman gendeng ya um, babi kok dikeloni lak ngono ah. tolong kita lengkap pikirannya ya rek Jari cahantok, detuk, detuk. ya. Jare cantok detek dedeg Nek dedeg iku kan nek kon ngene rek, cece agak reine-reine sing kok delok. Karung ini lak siji to. Apa meneh kon ngene? Dikone sore bokok. Mulak siji arek. Dadi melihatlah segala sesuatu dengan sirotol mustaqim, ya.